Terima kasih Sudah satu mesin pabrik babi bertukar terus palu badan suara gemuruh. Semua bekerja, dia pun tidak tenaga bekerja. Di sawah-sawah Tanu berlintar Tani membaca Mengayun jangkau Semua petani Inyar gembira Tenaga bekerja Teguh bersatu Kukur hancur Kau tersebut Bekerja, bekerja, bekerja Ia ada satu Jodoh termana I'll give you my love, but not to bargain. For you,